teman-teman sesuai judul di atas ya um, yang sering dipertanyakan oleh teman-teman youtuber pemula seperti saya kenapa channel youtube saya sepi kenapa channel youtube sepi itu terjadi karena ada beberapa faktor teman-teman yang pertama itu dari kualitas video kualitas video itu juga mempengaruhi uh, minat penonton untuk melihat video yang kalian upload jadi mungkin kualitas video kalian itu videonya itu nah, burus ya Ataupun kurang pencahayaan Ataupun ya tidak jelas gitu ya Itu mempengaruhi minat penonton Lalu faktor yang kedua itu thumbnail ya Thumbnail kalian itu kurang menarik Thumbnail itu seperti covernya itu loh teman-teman yang jika kita membuka youtube pertama kali itu akan muncul sebuah cover ya di youtube yang nantinya akan kita tonton itu bisa menjadi penyebab thumbnail kurang menarik kemudian judul ya judul juga mempengaruhi judul-judul yang kalian upload itu menjadi berpengaruh juga jadi permasalahan kenapa youtubenya sepi yaitu kurang promosi kalian tidak mempromosikan video kalian itu di facebook maupun WA dan lain sebagainya kemudian kurangnya penjadwalan. kurangnya penjadwalan itu kalian tidak teratur ya dalam mengupload itu jadi minimal sebulan itu ada empat video yang kita upload ya, itu menurut versi saya. Teman mungkin itu aja yang bisa saya kasih tips itu menurut versi saya ya. Saya juga masih belajar teman-teman belum mengerti banget tentang YouTube. kita sama-sama belajarlah di sini. Ehm, mungkin itu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat menjalani. Salam YouTube.